Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat poster promo pre wedding. Saya menggunakan aplikasi aplikasi Canva seperti ini. Jika yang belum punya aplikasinya silakan download di Play Store. Baik, saya akan membuat posternya. Kita klik Canva. aplikasi Canva ini memiliki ribuan template desain gratis yang tersedia untuk bermacam-macam kebutuhan contohnya seperti kiriman instagram, logo poster, undangan dan kartu nama sini masih banyak lagi saya biasanya membuat poster dengan template desain undangan kita klik kosong kita harus mendownload background dulu di pinterest saya sudah mendownload jadi kita langsung saja ke galeri. langsung ke pin saja pinterest pin. ini pin pilih background yang ingin anda buat saya memilih background yang yang ini kita tarik sesuai dengan ukuran kertas segini ini juga harus sama ini ya Lalu, setelah itu kita klik tanda tambah ini untuk menambahkan teks apa yang kita promosikan. Ini ya. lalu kita ganti fontnya. Ya segini ini bisa ganti ukuran juga bisa di sini kalau mengganti ukuran di di sini nih ya lalu kita tambahkan teks lagi. kita ganti fontnya kita taruh di bawahnya ini tambahkan teks lagi kita ganti fontnya Kita besarkan, nah, kita tambahkan lagi teksnya. Kita kecilkan. Kita taruh bahannya sini. Kita ganti font. Kita jangan jangan lupa kita harus menambahkan nomor telepon. Jika ada customer yang ingin booking bisa menghubungi nomor yang tertera di poster. Kita ganti fonnya. Kita kecilkan. Kita taruh bawah. sudah bisa kita langsung simpan dengan klik tanda unduh ini kita tunggu ini sudah tersimpan di galeri dan tersimpan di aplikasinya ini kalau sudah mendesain apapun tersimpan di aplikasinya sekian video dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf semoga video ini bermanfaat bagi kita semua kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh